Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang gupil Lovers dimanapun berada. Di hari yang cerah ini kita akan melakukan kunjungan farm dengan breeder gupil profesional yang ada di Goa. Lokasinya di sini ya. Ayo kita berangkat. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah baik. Boleh lihat farmnya Saya Awi, bukti kampung Bolong. Baik di pom kami ini eh, ada beberapa jenis ikan guppy yang kami kembang di sini. Iya. Yeah. Eh, di sini ada Red Scarlet, ada Imesiel, Albino Metal, Yellow Yellowless, ada Redless, ada ever dan ada Blonde, cobra, Yellowless, nah ada sky blue. Paling pelihara ikan gapi, pelihara sekedar pelihara saja, atau untuk ikut kontes. Uh, ya, dari awal sih sebenarnya hobi. Terus yang kedua, yang untuk kualitas kontes sendiri sih. Karena kan sekarang saya juga mulai suka dengan kontes itu. Selain dari... Eh, silaturahimnya ya. banyak teman juga ya. eh, banyak kenalan dari beberapa kabupaten loh luar biasa biasanya kontes di sini ada berapa kali om dalam setahun kalau dalam setahun sih eh, belum kami kan pernah cerita cerita sama beberapa tim tapi alhamdulillah dalam setahun ini biasa dilaksanakan dua kali setahun om insyaallah mudah mudah-mudahan kedepannya bisa diselenggarakan Eh, antara jeda sebulan satu kali, yeah. supaya.. pernah juara kontes. Om, Alhamdulillah pernah mana Ma pada juara kita, kita sini? Lihat. Saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, serius nih? Oh. terpuncung kita lewat depan saya, saya, saya, saya, Banyak juga sini. nih? Banyak naik right, ya? Wah luar biasa, bukan kaleng-kaleng Bagaimana sejarahnya pertama kali ikut kontes? Baik, pada waktu itu saya mengikuti kontes di 2021, latber kontes kopra. Dan alhamdulillah, pada waktu itu saya masuk nominasi dua di kelas AOT. Dan pada waktu itu juga kami mulai akrab dengan pemain-pemain yang lain. Di situ juga saya sebagai pemula otomatis lebih banyak bertanya kepada teman-teman senior, termasuk pemuding goa. Umarif, dan beberapa teman-teman lainnya Nah untuk selanjutnya eh, saya mulai menggeluti ikan-ikan kontes sehingga saya eh, ya bisa mendapatkan Alhamdulillah pencapaian pada saat ini beberapa tropi dari tiap kontes yang dilaksanakan di Sulawesi Selatan perasaan itu, perasaan minder ke teman-teman pemain pasti ada cukup canggung pada saat itu untuk mengikuti eh, kontes karena sebagai pemula pasti kita merasa oh, eh, yang kita lawan ini adalah pemain-pemain senior sedangkan kita ini pemula nah, tapi dengan eh, apa beberapa teman-teman senior begitu responnya baik kepada teman-teman pemula mengajak teman-teman pemula untuk mengikuti kontes-kontes yang ada di Solo Selatan ya pada waktu itu saya dapat ajakan dari teman-teman eh, Goa Gupi Lovers pada waktu itu yang punya wacana untuk membentuk Goa Gupi Lovers sehingga kita agendakan untuk membentuk eh, tim baik Om Mami. mungkin bisa dijelaskan ketiga trofi didapat di mana dan juara kelas apa ini apa ah. <laughs> ini waduh juara yang waduh, lagi, waduh. Aduh. baik baik kalau ini sendiri di 2022 ya kontes nasional kopra nasional oh, iya nasional kalau di sini, uh, dari mulai dari awal main siom uh, saya paling sering di kelas O.T ikan-ikannya di kelas O.T nah, termasuk kenapa main ya, di kelas O.T, apakah memang pada saat baru mulai langsung jatuh hati di O.T atau? tidak Siong, sebenarnya saya main di solid ya, pa, tapi pada waktu itu melihat perbandingan antara eh, mudahnya untuk perawatan ikan itu tersendiri saya lebih banyak, uh, lebih mendapatkan kemudahan di kelas AOT contohnya di rontail, eh, top shore, yeah. batom ya di jenis-jenis eh, -jelas ikan kecil itu, oh, nah, sehingga berarti ini rontail juga? iya yeah. apa, rontail? rontail rontail kalau ini? Eh, kalau Sama. ini, uh, bukan om kalau ini pintail, ya, spiritail. Ya, oh, iya. Sama, iya. OT ya, sama, ot juga. iya, sama ot juga. Kalau ini om yang spesial, ya saya minta maaf om. Iya, iya maaf om. Rezeki saya <laughs> ini. Kalau ini juara berat om. Ini juara 3, oh, Iya, ya, juara tiga. Kalau ini spirit. sendiri juara, juara dua. Iya. Ot juga. Ot. Ikan, ikan yang sama. Ikan, bukan. Ikan yang beda om. Jenis tapi jenisnya sama oh jenisnya sama iya jenisnya jenis sama jenis apa tapi ikannya yang beda platinum galaksi medusa rontail platinum galaksi rontail juara dua di Bandung dan di national kopra dan nasional kopra luar biasa salah satu perwakilan kita di Sumatera Selatan bisa meraih juara kelas AOT di di nasional kalau kalau tidak salah AOT itu e, setiap kontestan banyak pesertanya iya, ya? iya. iya Dan salah satu teman kita Berhasil membawa pulang Satu trofi di kelas nasional Sangat membanggakan Buat kami pada Breeder di Selatan Menunjukkan bahwa Kami juga bisa Bersaing, kami juga berkembang Dan semoga di tahun-tahun berikutnya Amin. Kami bisa ber Berprestasi di Kelas-kelas yang lainnya Amin. Kalau di sini Om kan kebanyakan ot Mungkin omnya main di delta tail juga, ya. tapi kebanyakan tropinya di AOT untuk kelas nasional. Mungkin apakah ada tips-tips tersendiri dalam memelihara ikan tersebut, Atau ada kriteria-kriteria tertentu yang perlu kita turunkan dalam memilih kelas konten di kontes? Kalau saya sendiri sih so, uh, om, mulai artinya kita pilih yang kita suka dulu, untuk kita, eh, bagaimana untuk memprogres ikan-ikan kontes itu sendiri yang pertama itu, sama sih dengan teman-teman pemain -teman yang lain, pasti dia memperhatikan kualitas air, yang pertama terus yang kedua pakan, ya. Ya, ada kan yang menggunakan pakan eh, alami, ada yang menggunakan palat, pakan pelet kalau yang bagusnya pakai apa? kalau saya sendiri sih, menggunakan artemium Artemia. artemia? iya artemia tiap hari? tiap hari nah, super so that... itu pun diselingi, sebenarnya Selingi. diselingi dengan pelet kalau yang saya perhatikan sih, di palm saya sendiri, Tom eh, dia yang pertama itu, eh, kualitas eh, so ikan itu sendiri ya. Yeah. Eh, eh, postur tubuhnya, mulai dari anakan eh, lebih.. lebih.. apa lagi? Lebih cepat tinggi pertumbuhannya. Ya, cepat pertumbuhannya ketika dibandingkan antara pakan alami dengan yang pelet. Kalau yang saya pelajari sendiri dari SGN itu om. Um, apa eh, itu? Eh, Standar Gupi Nasional Indonesia. Ya. Nah di sini artinya kan eh, ada beberapa kriteria di jenis eh, rontail itu sendiri. Tapi, kan di sini, kalau di jenis OT kan ada beberapa jenis ikan yang masuk di situ. Oh yeah. ya, termasuk sulit sih sebenarnya, karena yeah. ada beberapa di situ: ada CT (kurung yeah. ada pintail, eh, ada spear. Ya. dan e, rontail oh iya ah, iya jadi banyak ya bersaing bersaing. ya banyak om bersaing termasuk mas. pada waktu itu ini, ini bisa sampai ratusan bersaing iya bisa kalau pada waktu itu kalau tidak salah ada 80 ekor bersaing wow 80 ya. ekor dan ini salah, ya, harga, salah ya. satu Juara tiga, juara tiga Eh untuk kriterinya sendiri kan yang kita harus yang pertama itu mulai dari perbandingan tubuh dengan Eh, ekornya kalau rontail itu harus bundar terus dari dorsal 3 per 4 kapan lagi dari 3 per 4 itu eh, pas timinesinya itu itu yang pertama terus yang kedua dari coraknya sendiri dan warnanya kalau perbandingan rasai satu tubuh tadi berapa? untuk rontail? kalau untuk rontail 2 eh, eh, banding 1 2 ekor? iya dua ekor, ratu kabaran dua, dua badan oh dua badan iya. satu ekor berarti begini om iya ini setengahnya gini iya lolos di sertifikasi juru regional itu melalui dari perwakilan tiap tiap tim Ada tes yang kita lalui om, uh, mulai mulai dari pengisian biodata sampai mengikuti tesnya yang itu uh, kita pelajari dari SGNI standar uh. Gupi Nasional Indonesia. Oh ada ujiannya. Ada ujiannya om. Dan lolos? Lolos di regional. Dan kita ada beberapa tim di sini yang mengikuti dari tim Kopra, klasik, KGM, ECGC dan PGC Pangkep, Alhamdulillah bisa ikut di seleksi ini dan lolos. Dan lolos, Tapi memang apakah semua perwakilan seleksi itu lolos atau ada yang tidak lolos? Eh, ada beberapa om yang tidak memenuhi, memenuhi kriteria mulai dari pemasukan berkas dan pada saat ikut tesnya ada yang ada, ada yang tidak, tidak lolos. Masuk. saya sendiri, Gupika pikir pembolong ini berlokasi di BT Nanugrarsi Pacinongan, Kabupaten Goa eh, dengan jarak dari Kota Makassar itu 30 menit ke BT Nanugrarsi Pacinongan ini nomor WA 085 341 656 451 kalau WA sendiri, eh, Facebook sendiri, eh, AWI Bawel IG-nya AWI Amerika. baik baik om awi terima kasih banyak ini siap. sudah dikunjungi ufam siap om